Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Qur'an dan pecinta Al-Qur'an yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan belajar mengaji Qur'an dan belajar bagaimana menentukan hukum-hukum tajwid atau belajar tentang ilmu-ilmu tajwid yang berada di dalam Al-Qur'an. Dan insya Allah Pada kesempatan kali ini Kita akan membaca Surah Al-Baqarah Ayat ke-260 Jadi seperti biasa Kita baca dulu sampai selesai Satu ayat dengan menggunakan Irama rosh. Kemudian kita baca Ulang dan kita sama-sama belajar Bagaimana menentukan Hukum-hukum Tajwid yang terkandung Di dalamnya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيفته. إلى الموت قال أ ولم ت من قال بل ولكن ليطمئن قلبي قال فاخذ أربعة وَيرْفَعُ صُرُوحَنَا إِلَيْكَ ۚ سَنَجْعَلُ جَبَلٍ ثُمَّ جعل على كل جبل منهن جزء hun nayatinaka ya para pecinta Al-Qur'an dan sahabat-sahabat Al-Qur'an yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Mari kita baca sekali lagi sambil kita sama-sama belajar bagaimana menentukan hukum-hukum tajwid yang terkandung di dalam ayat 260 surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim Wa idh qala ibrahimu rabb Biarin kifatuhi wa Di sini ada zal sukun. Cara membacanya jangan sampai memantul. Wa Hukum bacaan matabi'i karena ada huruf alif yang diawali baris fathah. Membacanya dengan dibaca dua ketukan atau dua harkat. Qala ibarak. Iba. Di sini terdapat hukum bacaan kol suroh surah. Karena ada huruf ba yang sukun berada di tengah-tengah kalimat. Membacanya dengan pantulan kecil. Ibarahi. Ra hukum bacaan matabiai karena ada harkat berdiri pada huruf Ra kemudian Hi juga hukum bacaan matabiai kalimi karena ada harkat berdiri di bawah huruf H membacanya Ra dan Hi dibaca dua harkat atau dua ketukan Ibrahim Rabbi Arini ini hukum bacaan ma'atobiyah, karena ada yasukun yang didahului baris kasrah, Membacanya bunyi ini dipanjangkan dua harokat. Arini kaifatuhil maute tuhil. Di sini ada alif lam kamariah. Membacanya dijelaskan atau diizharkan Tu Il -mauta. Kemudian, di sini hukum bacaan Maktobii karena ada harukat berdiri pada huruf tak, membacanya "munyita" dipanjangkan dua harukat. Selanjutnya, di sini terdapat tanda wakaf, namanya wakful aula. Boleh berhenti, boleh tidak, namun sebaiknya berhenti. Kita lanjutkan. Qal Alew Lam Tumin. Q hukum bacaan matabi'i karena ada huruf alif yang didahului baris fathah. Membacanya bunyi Q dipanjangkan dua harokat. Qal Alew Lam Tumin. Lam Tumin. Lam di sini terdapat hukum bacaan izhar syafawi karena ada mim sukun yang bertemu dengan huruf selain badan mim. Membacanya dibaca dengan izhar syafawi atau terang. Awalam tu Kemudian tanda waqaf waqful aula, boleh berhenti, boleh tidak. Namun sebaiknya berhenti qala balawala juga hukum bacaan matabi'i membacanya dibaca dengan dua harkat bunyi q-nya qala balawala hukum bacaan matabi'i Qa, matabi kalimi karena ada harukat berdiri pada huruf lam Membacanya bunyi la dipanjangkan dua harukat Wala disini wala la hukum bacaan matabi'i kalimi Membacanya bunyi la dibaca dengan dua harukat Balawala wala kil liat Wala kil disini terdapat hukum bacaan Idh ghambilagunnah karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf idghom bilaguna, yaitu lam. Huruf idghom bilaguna ada dua, yang pertama lam, yang kemudian yang kedua yaitu ro. Membacanya bunyi ki dimasukkan ke lam tanpa didengungkan. Wa <tuh> lakin Selanjutnya di sini terdapat qalqalah sughra karena ada huruf ta yang sukun berada di tengah-tengah kalimat membacanya dengan pantulan kecil li ta'main inna hukum bacaan gunnah musyaddadah ditandai dengan huruf nun yang bertasydid Membacanya bunyi I dimasukkan kena sambil didengungkan dan dipanjangkan dua harukat Liyaqma inna kalbi Bi hukum bacaan matabi'i Karena daya sukun yang diawali atau didahului baris kasrah Membacanya bunyi bi dipanjangkan dua harukat Kemudian di sini ada tanda waqaf namanya waqful aula boleh berhenti boleh tidak namun sebaiknya berhenti. Kita lanjut. Qala fa khul arba'atan mina bayri fansuruhunna ilayka sum Majalahlah al jebel. Q. Hukum bacaan matabi'i membacanya dengan dibaca dua ketukan atau dua harkat Qalifahz arba'atam. Arba'atam. Di sini hukum bacaan idrulam gunnah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 Membacanya dengan didengungkan dan dipanjangkan dua harkat atau tiga harkat. Kemudian di sini cara membacanya, tem bunita dimasukkan kemi sambil didengungkan dan dipanjangkan selama dua sampai tiga harkat. Aruba tem minok. Hunah <Sélere> hukum bacaan Hunah musyat ditandai dengan huruf Nun yang bertasdid. Hunnah musya hurufnya ada dua yang pertama yaitu Nun yang kedua yaitu mim. Ketika ada nun bertasdid dan mim bertasdid maka membacanya dengan didengungkan dua sampai tiga ketukan. Kemudian di sini cara membacanya bunyi hu dimasukkan ke nah, misal seperti ini, kemudian nya didengungkan dan dipanjangkan selama dua harkat atau tiga harkat. فَصْرُوهُنَّ di sini juga hukum bacaan gunnah musyaddadah ditandai dengan huruf mim yang bertasydid membacanya bunyi amnya didengungkan dan dipanjangkan dua ketukan caranya dengan cara bunyi su dimasukkan ke ma Thum Kemudian, amnya dipanjangkan 2-3 ketukan. Ja Selanjutnya, di sini hukum bacaan Kolkolah Surah karena ada huruf jim yang, berta, yang sukun berada di tengah-tengah kalimat, membacanya dengan pantulan kecil. Huruf Kolkolah ada lima. Ketika huruf yang lima tersebut sukun berada di tengah-tengah kalimat, maka membacanya dipantulkan. Apa saja yang lima tersebut? Yang pertama yaitu kof, yang kedua yaitu yang tok, yang ketiga yaitu bak, yang keempat yaitu jim, yang kelima yaitu dal. ثُمَّ جَعَلْ عَلَا كُنْ لِجَبَلِمْ مِنْهُنْ جَبَلِمْ lim di sini hukum bacaan إِذْغَمْ بِغُنَّهُ karena ada Tanwin Kasrah yang bertemu dengan huruf إِذْغَمْ بِغُنَّهُ yang saya sebutkan tadi hurufnya ada empat membacanya bunyi li dimasukkan ke mi sambil didengungkan dan dipanjangkan dua sampai tiga harokat Jabaliminun minhun, minhun. Di sini hukum bacaan itu halqi karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf Izzuhar minhun Di sini hun. Hukum bacaan musyadadah Didengungkan selama dua harkat minhun hunna juz'an thummed Juz'an hukum bacaan ikhfa hakiki Karena ada tanwin fathah yang bertemu dengan huruf ikhfa Yaitu sa membacanya bunyi A didengungkan dan disamarkan serta dipanjangkan dua sampai tiga harkat juz al thummed thum hukum bacaan gunah musyadadah ditandai dengan huruf mim yang bertajjid Membacanya didengungkan dan dipanjangkan bunyi m-nya selama dua sampai tiga harokat. Sumeedohun. Di sini kita berjumpa lagi dengan hukum bacaan qalqalah kol surah ditandai dengan huruf dal yang sukun berada di tengah-tengah kalimat. Sumeedohunna ya tinak <Sing> ya ti hukum bacaan matabi'i karena ada ya sukun yang didahului baris kasrah membacanya bunyi ti dipanjangkan dua harakat <Sing> ya tinakkan sa iya kemudian di sini tanda waqaf namanya waqful aula boleh berhenti boleh tidak namun sebaiknya berhenti Ketika berhenti di dalam kalimat sya'ya, maka hukum bacaan mat'iwad. Karena ada tanwin fathah yang disukunkan. Membacanya dengan dibaca dua harokat Sya'ya. Kita lanjutkan. Wa'lam an'allaha azizun hakim. Wa'lam Lam Hukum bacaan Idhu harun syafawi Karena ada mim sukun Yang bertemu dengan Huruf selain Ba dan mim Membacanya Bunyi Am um, Atau bunyi mim Atau bunyi lam Dibaca dengan jelas Dan terang Dan tidak boleh mendengung Wa'lam Am Jadi Jadi Dari jadi dari lam langsung ke a wa lam an hukum bacaan gunnah musyaddadah membacanya didengungkan dan dipanjangkan dua harukat yang dipanjangkan bukan a -nya, bukan na-nya tapi an-nya annalloh lafadz Allah dibaca dengan tebal dibaca Allah tidak dibacalah karena huruf sebelumnya yaitu nun berharkat fathah <tuh> An-Nallahu 'Aziz. Zi, hukum bacaan matabi'i karena ada ya sukun yang didahului baris kasrah. Membacanya bunyi zi dipanjangkan dua harkat <tuh> 'Azizun. Zun hukum bacaan izhar halqi karena ada tanwin Dhammeh yang bertemu dengan huruf Idhuhar yaitu H membacanya bunyi zun dibaca dengan jelas dan terang serta tidak boleh mendengung misalkan dibaca dengung Azizun tidak boleh itu mendengung harus terang dan langsung dari zun ke H Azizun Hakim Hakim kim hukum bacaan mat Hukum bacaan mat'arid li sukun Karena ada mat-tabi'i yaitu ya sukun yang didahului baris kasrah Yang bertemu dengan huruf mim yang disukunkan karena berhenti Membacanya bunyi kim di boleh dibaca dua, empat sampai enam harakat. Sadaqallahul Azim. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan insyaallah besok kita akan melanjutkan tentang pembahasan ilmu tajwid di ayat 261. Jazakumullahu khairal jaza wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.